Ya, dapet satu guys. Ini Mama dapat dua. Ini dapat lagi. Ini bila dapat satu guys. Ayo nyari lagi sini deh. Sudah oh, dapat banyak guys. guys. dapat banyak. bagus banget lo mangganya. Ayo deh lo dia, takut jatuh dia, Ayo deh sini deh. Pegang baju Mama dia, Ai Ayo. Oh. Oh no. Ini guys, namanya mangga telur. Maga, maga, maga, maga. Ini di sini tuh kurang diminati. Nah, Ambil ambil. Gak tau kenapa rasanya manis loh guys. Enak. Di sini tuh banyak macamnya mangga. Ada mangga mana lagi? Tut. Main buang ya. Dadah. Dadah. Hey. Wow, banyak ini deh. Ayo kita hitung, dapat berapa? Ready Mbak Bila. Satu, Satu, dua, tiga. tiga lima enam tujuh delapan sembilan ini kecil banget ini ini loh gas manis banget mangganya yuk abis ini kita bawa pulang kita makan oh, enak ini habis ini kita ke kebun kebun sekolah kita ngecek mangga yang ada di sana guys kita ke kebun mangga yang ada di sebelah yuk kita cek yang ada di sana. Kan kita kita udah lama enggak ke sana. Yuk, Dek. Yeah. Yuk. 1 dua tiga Mama capek, Dek. Ayo kita istirahat aja, yuk. Pulang.